malah mereka malas saja, inilah RW01 yang selamat oh, oh, jalan dari RW01 oh, oh. yang sangat kumpul dari tiap-tiap segment ada di hadapannya ada di hadapan ada, ada larangannya, ada kesehatannya dan juga dari grup seninya ada kita bahwa inilah grup reak dari oh. RW01 -01. Rw iya ini grup reak dari RW01 ya kami persilakan untuk manju, silakan, maju silakan untuk maju kembali grup reak dari R persilakan R satu silakan untuk maju kembali karena ketinggalan dari rekan rekannya yang oh, ya, sudah maju ya, terima kasih kritiknya terima kasih yang sebesar besarnya bahwa grup reak telah ikut serta memeriahkan hari jadi desa Maraka terima kasih ya, terima kasih kepada Warga masyarakat RW Malaka, dengan jumlah peserta sekitar 300 peserta. Iya, 300 peserta. Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kelihatan sangat kompak sekali, ya, sangat kompak sekali. Dan juga setelah selesai cruise dari Malaka, dicampur. para kawan dan ketua BPK saya <tuk tangan> selamat warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa sholatu wassalamu ala sayyidil anab khatimin nabiyina wa ala alihi dawiji wal kiram amma ba'du. Yang saya hormati ataupun yang terhormat wakil ketua DPRD, Kabupaten Sumedang Bapak Haji Ilmawan Muhammad SAG, MSI, Raina, Pak Bupatinya punya Terkenal Bu, Ilmawan Bu Yang saya hormati Padan Ramil, Situraja, Kapten Aera Rusnandi, Dan yang saya hormati Kapolsek, Situ Kompol Endang dan yang saya hormati Pak Camat Cituraja, Bapak Dr. Andes Maman Usman, dan juga yang saya hormati Kades Malaka, Bapak Heda Suhedar, dan juga para kades yang lain yang hadir sebagai bentuk kebersamaan dengan Kades Malaka hadir pada kesempatan hari ini dan juga hadir-hadirat yang hadir yang saya hormati dan yang saya banggakan berbicara tentang seni budaya ini adalah sebuah hal yang harus kita pelihara karena memang MJ bilang hidup dengan seni akan indah Allahul Jamil, Yahibu Jamal Allah itu indah dan menyukai pada keindahan dengan keindahan hati bisa bahagia dengan keindahan hati bisa senang maka untuk mendapat kebahagiaan itu sendiri maka kita harus memiliki jiwa seni memimpin harus memakai jiwa seni Baca Quran harus pakai jiwa seni dalam segala sendi-sendi kehidupan. Saubran kali saubran, ibu saubran. Tiluan cekapnya aku tiluan. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. atau palawan nasional. terus? Oh hebat. Dan nah. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Dan Prandani. Nah orang Jawa Barat perkenankan tuh arah palurnya. Ayah orang Tasik Kiai Haji Jenal, Mustafa. Mustafa, ah, aduh kurang populer, kurang tasyakwat terpahlawan teh, kayak Jenal Abidin, kayak Jenal Mustafa. Cekap, pangintenya hadiah ayah, ah, ke lah, dia bapaknya kang Moroko ya, bukannya bintang, agung. Hadiri malu suri ibu, cekap. Pak Intan, silaturahmi sibuk.